Kren kerap dijumpai di area konstruksi atau pembangunan. Kren juga merupakan mesin alat berat yang memiliki bentuk dan kemampuan angkat yang besar, dan mampu berputar hingga 360 derajat dan jangkauan hingga puluhan meter. Kren biasanya digunakan dalam pekerjaan proyek, pelabuhan, perbengkelan, industri, dan pergudangan. Berikut adalah macam-macam alat berat kren atau katrol. Tapi sebelum lanjut, support channel dengan klik like, subscribe dan Nyalakan lonceng agar dapat notifikasi update video selanjutnya power Crane power Crane merupakan jenis alat berat yang berfungsi untuk mengangkat dan memindahkan material alat ini umumnya digunakan untuk memindahkan material dalam jumlah banyak atau beban yang berat Tower crane dapat mencapai tinggi 70 sampai 80 meter dan daya angkat material mencapai 20 ton. Power crane ini tidak dapat dipindahkan karena dasar crane ditancapkan di dasar tower yang terbuat dari beton. Mobile crane. Mobile crane adalah salah satu alat berat yang berfungsi untuk mengangkat atau menurunkan material dengan beban berat dan memindahkannya secara horizontal. Mobile crane memiliki fleksibilitas untuk bergerak memindahkan barang yang diangkut. Mobile crane dapat menjadi pilihan efektif bagi perusahaan konstruksi karena prinsip dasar alat gerak yang dapat memudahkan proses perpindahan material dengan jarak pendek. Roller crane. Crawler Crane adalah salah satu jenis mobile crane yang memungkinkan fungsi pengangkatan sekaligus transportasi beban, karena tidak menggunakan perangkat outrigger. Fungsi utama yang sekaligus menjadi kelebihan Crawler Crane adalah kemampuannya dalam mengangkat beban dengan kapasitas besar, dan sekaligus bergerak di area konstruksi yang sulit dan ekstrim. Maka dari itu, Crawler Crane juga sering digolongkan sebagai heavy duty crane karena kemampuannya. Hoist Crane Hoist Crane adalah seperangkat alat kerja untuk mengangkat suatu benda atau barang secara vertikal, dengan mekanisme pengangkatan menggunakan mesin hoist dan memindahkan secara horizontal dengan area kerja terbatas. Hoist Crane biasanya terdapat pada pergudangan dan perbengkelan. Crane Crane Crane-crane merupakan jenis alat berat yang berfungsi untuk mengangkat dan memindahkan material pada pembangunan atau perbaikan jalur kereta api. Sarana ini juga digunakan untuk mengevakuasi atau memindahkan anjlokan sarana perkereta apian setelah terjadinya peristiwa kecelakaan dan mempunyai kapasitas angkut sebesar 100 ton. Floating Crane Floating Crane merupakan jenis alat berat yang berfungsi untuk mengangkat dan memindahkan material yang beroperasi di atas laut. Floating Crane umumnya digunakan untuk membantu proyek konstruksi pembangunan jembatan atau pelabuhan. Kapasitas angkut yang dimiliki crane ini sangat besar, yakni bisa lebih dari 9.000 ton, sehingga mampu mengangkat kapal yang tenggelam atau mengangkut muatan kapal. Bulk Handling Crane Bulk Handling Crane merupakan jenis alat berat yang berfungsi untuk mengangkut material kargo curah dalam jumlah yang besar seperti batu bara, biji-bijian atau mineral lainnya. Bulk Handling Crane memiliki pengait khusus yang menggunakan grabbing mekanisme dan bucket untuk mengambil dan mengangkat material untuk dipindahkan. Hammerhead Crane Hammerhead Crane merupakan jenis alat berat yang sering ditemui dalam proyek konstruksi. Hammerhead crane memiliki tuas putar horizontal yang bertumpu pada menara tetap. Trolley dipegang di bagian depan lengan dan diimbangi dengan bagian lengan yang memanjang ke belakang. Hammerhead crane memungkinkan trolley bergerak maju dan mundur secara horizontal di sepanjang lengan crane. Gantry crane, Gantry crane adalah. Sebuah alat konstruksi yang biasa digunakan untuk memuat atau membongkar material yang memiliki beban berat cukup besar. Jenis kren ini memiliki portal tinggi serta berkaki yang dikuatkan untuk mengangkat benda. Fungsi ini didukung dengan hoist yang dipasang pada sebuah trolley hoist. Benda ini bisa bergerak secara horizontal pada rel. Itu tadi adalah macam-macam alat berat kren atau katrol sesuai fungsinya. Demikian video kali ini. Sampai jumpa